Gunakan headset kalian untuk mendapatkan suara yang lebih jelas. Ladies and gentlemen, kami sudah berangkat. Sepertinya kita terjebak minyak, Bang. Ngapo nak jadi anu Bapak? Fotografer? Ya pula, Bang. Hmm, ikan caca jadi caca nak mengeriakan ikannya jadi. masih apa bumbu? Rujak. Rujak. Bekelah waso kami. Habis minyak, ca. Hmm. Oh, nah, dah. Surung, surung. Maju, maju, sambil sambil bergerak Aduh penduduk ya, ya, ya. ya, Leparak, kita terhalangi oleh kendaraan bensin Siring, kiri Sepertinya kita terkenalan bensin ah. Telulu telulu kita kita saksikan panyi ini VIP priority Bapak no nggak <meng> aduh <toys> nyemplung cok. nggak oleh tanah ngajak tadi. ayo. aduh. bis minyak bong, minyak habis ingin. wah ketahun lah. Ar oi. Klicap Ma, tak tak dari. <laughs> hmm. Rencana nembak. Oh. Hmm. Hmm. <laughs> Lumayan, dong. Ayo bergayur. Duo itu. Dapat. Mh. Hmm? Pinis dingin. <tuk> <tuk> Oke guys, jangan buang sampah sembarangan guys. Bau. Tapi <tuk> begigi Jalan lagi. Ikingi jalan aja. hujan, jalan deh. tak muncul, nah, ada ada, bunyi motor. Apela <laughs> banget sekali ya. Kami tenggelamstar, Kak. Wah, Kak. Aduh, adati. Tak, tak terekam. Gimana Apa yang makan kita, Kak? Ay, Kak Caca. Bapak Caca. Oh. Cabai cabai, ambil ah uh, Bapak caca cabe cabean bukan? Uh -uh. bukan ya? Ayah, silat, ya. Eh. Oh, tajam nih Tajam, ya. silat. tajam <tujam tujam> mantan. Oh, no. oh, mantan. Hmm. Ini terong terongan. Hmm. Tengah, Nah, hmm. oh. caca membetik cabai dengan penuh hati-hati. <laughs> Tidak sombong caya, cabai burung. Hmm, Kota dari mana? Dari Kemeh. Sejauh <laughs> so, jauh keirimkan tuh banyu. Apa, nak jadi anu bapak fotografer. Delapan puluh pak. Hmm. Apo gaya apa tuh pak namanya pak? Ini tentang tumbuh-tumbuhan pak. gaya ya tentang tumbuh-tumbuhan. Bapak cacar ini ada seni juga rupanya. Seni tari bapak ya? Ini. Hai, hai, Hmm, guys, walaupun kami tinggal di hutan, guys, kami memiliki HP yang canggih guys, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Jadi kenapa? Untuk malam malam ini, guys. Hmm. Kau telo betahin dengan orang ya? Sudah gitu. Ngapa kaki mungkin? Tidak habis kan, guys? Bap bintik pintik itu? Cedera? Cedera. rupanya mencacau energi, guys. Jadi terdampak kulit putihnya menjadi kulit berwarna pink. Jadi, guys, di kebunnya. Jodoh ini bukan hanya tanaman nanas. cuman banyak juga. Cabai, kemangi, ubi rambat. Nah guys. <gabih> oh, ini apa namanya itu nih? Kemangi. Bukan yang itu nih. Biar keladi. Keladi. Nah ya. Talas. Keladi. Makin lama makin jadi. <gabih> jadi guys Caca Handika lagi mencari pasangan hidup dikarenakan cacau lepek lah dapat pasangan hidup <SILENGALAN> segalanya diambil yo yang penting happy aja ya happy kita malah ya jangan malu guys jangan <laughs> malu ngambil-ngambil baik, jadi guys tidur <SILENGALAN> sini kok lemaknya <SILENGALAN> guys bedanya di kota tuh kami tinggal ngambil-ngambil baik ehm, punya daya, punya daya makan makanan, nah makan makanan sayur sayurannya guys jadi Apang. tinggal masa tinggal di mau bikin pepes rebus kalau di kota kan nak beli dulu guys nah hey guys kita berjalan ke marung apa sebutan marung sih sejenis tempat duduk lah tapi ada atapnya wait you nak know. dulu aku oh iya aku mau peralatan khusus untuk hari ini lebih tepatnya meli tepat panji <tuh> nah guys karet kertas karet komen oh, siapa yang galak apa tuh bercocok tanam bercocok tanam apa lebih tepatnya nyadap nyadap karet siapa siapa be di daerah lain lebih tepatnya ini di desa Payaraman kecamatan Payaraman ya eh. Pay Payaraman kalau di map itu namanya namanya tuh Fire Rauman apa ya Rahman sker pokoknya aneh lah namanya Fire Rauman bukan Faya Rauman Faya Rauman guys jadi kami para jomblo dari eh terakhiran ikan caca jadi caca enak menguriakan ikannya jadi kami bakal makan jambu jambu yang maupun namanya Jambu air Jambu air Biji, jambu Biji, Jambu Biji, <laughs> Bu Biji, Wow wow wow Bumbu lagi di badan di... kita, apa bumbu? Biji, Rujak. Rujak Apa Bu Pak? Bahannya Biji, Bu Biji, Bu Biji, Bu Biji, Bu Biji, Bu Biji, Bu Biji, Bu Biji, Bu Biji, Bu Biji, Lalu dengan perasaan cinta, ya, cabai cinta, nah, cinta, kecap cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, ini untuk wadah cinta, cinta, buat piring cinta, ini untuk bukan top jambu itu di dalam sini berganti pirik jadi jangan lupa untuk di lag ini kladinya. Oh, <laughs> <laughs> ascribe Kladyo, ya Klady kladinya ascribe kladinya ya kladi apa? kladi algonema kladi gatal kladi gatal, kladi sayur menaku <laughs> sering temui itu kladi rawa ya kladi rawa gatal kladi jangan lupa bersihkan dulu guys bapak caca sebenarnya bapak caca nih. Bulan tahun ke berapa ikannya, Bang? Kamu belum berlaku aja. Ke berapa, Pak? Ikan yang bulan tahun kayak 2 bulan, kena perteri. Belum berlaku orang dulu, Guys. Saras 008. Saras berapa? 008. Nah, yang itu, apa? Jenjahatori. Jenjahatori ya, caca <coughs> <menurut>, ya dulu <coughs> ya. Saya yakin. Oke, Guys, jadi setelah wow. Apa belum dicampur-campur? Ada mana? masa anda mau ayo masak. Hmm. Okay. Uh, yo. Masih berhubung dengan kaitan dengan apa lele Caca ulang tahun tadi. Saya mohon banget dengan kalian ucapkan selamat ulang tahun untuk lele Caca. Ya, ya. Yang ke dua tahun, Cai. Ya, ya, ya. yang ke-2 tahun. dua tahun dua bulan. <laughs> Ternyata <laughs> Belum panen juga, guys. lupanya diinjuknya bintik-bintiknya, mau kecil kecil tak? Oh, nak no, ya? Oke, okay, jangan lupa. gede lihat juga lele caca, subscribe lele caca. Iya. Apa namanya lele caca ya? Berapa sih? Perempatan tuh, oke? Apa tuh? Nyam? Entar hidup hidup. Okay. Eh, setelan aku asal. Oh, emm, um, emm, <coughs> emm, emm. Makan apa? Hmm. Nyambo ya? Yes, eh, uh, manisnya lemaknya racikan gancedoho. Hmm. Hmm, bumbunya. Hmm. Hmm. sampai kudar aja ya. Hey. Uh. cabe uh. Akor, ya? Cabai, ya. Cabe, Korean. cabe. Wow. <laughs> manu, apa? Tradisional ya? Hmm. Wow. caca hmm, dengan kecap, teman, apa? Ada kecap, nasi, ke kecap manis jambu apa? Yang putih jambu apa? nyewa air ngomong hmm. ping ping guys judusin kalian ada tidak jambu seperti ini mandakan saja tinggalkan komen di bawah bekelah masuk kami <coughs> lihat kan Panji lagi makan jambu apa itu? <laughs> apa sensor? oh nunjukkan ya. <laughs> Ma hmm. nah, ya, ya bois. Kalau hmm. <laughs> kamu susah untuk mencari kayu-kayu. Akan pacak muat api di nah, hmm. seorang nah, hmm. hmm. Kau belum Tantang belum api... belum ini belum anu? ya Ah gajah hidup airnya api ya berkat mm. Tuhan yang mesok tinggal yeah. nyari pembuluhannya beri hmm? bulu mm. setengah setengah senul bulu biasa garam tadi nih lalat perak dua senul mm. garam kasar Gula abang tadi nih setempat tetap yang gelek beginnya sayang burung tak oleh cabe berapa batang tadi masuk mm. enggak lo sugus hey, sugus so so buka Ah, ini suku, Super Ella. Super Ella. LPS, oh, gigi lo. Gus Superman. Superela. Superela. Pakai pisau kan? Eh. Kaca menyampakan. Dah. Masuk. ini basuk. Habis. Habis. Ambil lagi. Habis. Nah. Abis. Abis. Abis. Abis. nah. Tuh, macet. Apa apa? apa ini lubangnya ini kekurang besar. Maju aja enggak tunjuk meleset, waduh, tari, wah wow, patah patah.